Halo sobat hobis kembali lagi di channel gua Kali ini gua akan membahas manfaat daun ketapang pada ikan cana maru Jangan di skip ya sob Daun ketapang sering dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi ikan cana maru Nah berikut beberapa manfaat daun ketapang bagi canamaru kalau menurut dua pribadi manfaat daun ketapang itu sangat berperan penting bagi sebagian keepers atau hobis. 1. Air ketapang itu sangat bagus bagi ikan canamaru. 2. Jadi perubahan terhadap ikan itu sangat bagus mulai dari bar, bunga maupun warna. 3. Manfaat ketapang selain menstabilkan suhu air, ketapang juga bisa menyehatkan, meningkatkan kualitas air. 4. Mengatasi kulit pada ikan itu sendiri. 5. Sebagai anti jamur. 6. Menyerap racun pada air. 7. Dapat mempercantik warna sisik ikan. Demikian itu adalah manfaat daun ketapang terhadap perawatan ikan canamaru. Semoga dapat memberikan wawasan baru bagi Anda yang tertarik untuk memelihara ikan canamaru. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment and subscribe.